Petisi Rakyat Papua Sekber Jabodetabek menggelar demonstrasi Damai pada tanggal 13 Mei tahun 2022 di Patung Kuda Jakarta Pusat, Kelvin dalam orasinya Otsus dan Daerah Otonomi baru merupakan kebijakan rasis dan penjajahan di atas tanah Papua. Mereka mendesak Presiden Jokowi agar tidak melanjutkan kebijakan Otsus dan DOB yang diskriminatif, yang mana tidak memenuhi syarat bagi orang Papua tetapi demi kepentingan SDA Papua terus dipaksakan. Mem Kementeran. Papua, Papua, Menurutnya jika OTSUS saja kewenangan tidak jelas, kenapa harus ada DOB yang mana akan memberikan peluang bagi orang luar dikuasai Papua? Jika dipaksandok di Papua berarti jelas kebijakan pendudukan dan penjajahan karena jumlah penduduk orang asli Papua 2,1 juta maka kami menolak. Kalau Otsus hadir sebagai resolusi politik kenapa pemerintah pusat lebih dominan melihat kebijakan pembangunan sedang orang Papua meminta dialog untuk selesaikan problem di Papua secara menyeluruh. Nah, yang kita lihat hari ini adalah Otsus dan daerah di Papua cara mata-mata rasis. Padahal rakyat Papua tidak pernah meminta ekonomi khusus juga pemekaran. Sesuatu yang diberikan wow. Sesuatu yang kita tidak, ingin, tidak inginkan diberikan. Kita tidak akan berjalan baik, kawan-kawan Seperti yang kita lihat, otonomi khusus ini Kemudian sekarang mereka berusaha untuk Memberikan daerah otonomi baru ini Padahal kita tidak inginkan, kawan-kawan Ini adalah malapetaka dan kita bilang untuk memperpanjang Perindasan di atas rakyat, di atas tanah Papua, untuk atas Papua dan rakyat Papua tidak punya masa depan negara ini, sahabat. kawan Beraikan